Hai semuanya kembali lagi bersama Kusuma Crocker di Australia Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Di video kali ini aku akan share ke kalian suka dan duka tinggal di Australia Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel aku Nama aku Kusuma dan aku sudah tinggal di Australia selama empat tahun Nah langsung aja aku mau share ke kalian perihal suka atau hal yang menyenangkan selama aku tinggal di Australia Hal yang pertama yang aku benar-benar senang banget tinggal di Australia adalah negaranya sangat nyaman dan bersih. Nah, saat aku pertama kali mendarat di Australia ya guys, aku lihat tuh benar-benar kayak udaranya tuh sejuk banget. Pas aku lihat ke langit pun langitnya sangat biru ya, awannya sangat putih gitu, bersih. Berbeda dengan saat aku tinggal di Indonesia ya, aku tinggal di Jakarta. Dan itu kayaknya langitnya benar-benar abu-abu -benar, um, warnanya, bukan biru ya, karena penuh dengan polusi gitu. Dan udaranya pun kayaknya juga benar-benar sangat ini ya um, tidak bersih di perkotaan di Australia aku tinggal waktu itu pernah tinggal di Melbourne aku tinggal di Palat saat ini itu sangat tertata juga sangat tertib jadi walaupun di kota besar hingga kota kecil itu semuanya sangat bersih ya perkotaannya juga sangat tertata dengan rapi hal yang kedua adalah kesetaraan derajat jadi karena di Australia memang banyak orang-orang dari berbagai negara ya tinggal di Australia jadi di Australia itu tidak ada rasisme, tidak adanya perbedaan ya antara misalnya melihat dari berbeda suku gitu ya. Misalnya berbeda, oh mereka orang Asia harus diperlakukan seperti ini, terus mereka orang dari Afrika harus dibedakan. Tidak, jadi semuanya sama. Jadi itu benar-benar sangat, um, bagi aku benar-benar sangat menyenangkan ya. Jadi itulah um, kalau di Australia tuh kesetaraan derajat tidak ada Uh, ini ya, perbedaan antara misalnya yang kaya dilakukan yang beda, terus yang biasa-biasa saja dilakukan beda, jadi sama ya, jadi seperti itu lalu hal yang ketiga adalah pemerintahnya sangat care jadi pemerintah Australia itu benar-benar peduli dengan penduduknya ya, dengan masyarakatnya seperti Contohnya adalah seperti kayak di Australia kita ada um, kartu jaminan kesehatan, kita bilangnya Medicare card. Kalau misalnya di Indonesia itu kayaknya saat kita sakit ya, itu BPJS kayak sangat sulit gitu guys, agak susah ya untuk pengurusannya ya. Apalagi misalnya kita harus ada surat terusan dari misalnya klinik atau misalnya dari RT, dari RW gitu ya kalau misalnya di Australia itu benar-benar simple jadi saat kalian menjadi penduduk Australia kalian akan mendapatkan kartu jaminan kesehatan dengan nama Medicare Card nah jadi Medicare Card ini kalau misalnya kalian sakit, misalnya kalian um, tinggal di kota A gitu ya, dan kalian mau berobat di kota B, atau misalnya beda um, berbeda rumah sakit atau klinik, itu kalian tinggal menggunakan kartu aja guys, nggak perlu repot-repot harus mengurus surat dari RT, surat dari klinik lain atau segala macam enggak jadi udah tinggal langsung kasih aja kartunya di klinik dan biayanya free lalu juga kalau misalnya kalian memang harus bayar itu ada potongan ya guys jadi ada discount karena kalian menggunakan Medicare card seperti itu dan contoh yang kedua saat ini lagi pandemi corona ya guys nah saat pandemi corona ini kan banyak banget masyarakat yang kehilangan pekerjaan lalu juga banyak bisnis yang juga harus tutup ya bangkrut nah pemerintah itu mengeluarkan dana bantuan bagi masyarakat juga bagi pembisnis um, untuk mensupport bisnis mereka agar tetap berjalan. Jadi benar-benar care banget pemerintahnya. Aku benar-benar pokoknya salut banget sama pemerintah di Australia. Yang keempat, gaji di Australia itu besar ya dibandingkan dengan di Indonesia. Tetapi memang pengeluarannya juga besar di Australia. Tapi yang aku salut ya, kalau misalnya di Australia itu walaupun misalnya kita memang gaji besar, ada pengeluaran, tapi aku bisa tetap nabung dan tetap bisa menggunakan misalnya memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk misalnya kebutuhan hiburan ya, jadi walaupun pengeluarannya sangat besar, kita tetap masih bisa menabung. dan nah, jadi di Australia itu ada minimum rate untuk gaji ya, jadi 20 dolar, per jam, jadi di sini kan hitungannya per jam, jadi misalnya kalian kerja 5 jam hari ini, ya, bayarannya 1 juta ya, dikalikan dengan um, 20 dolar itu jadi kalau menurut aku walaupun biaya pengeluaran di Australia memang mahal, tapi kesejahteraan di disini benar-benar oke okay. nah sekarang aku akan membahas tentang dukanya ya, duka tinggal di Australia yang pertama adalah kangen dengan keluarga, saudara, dan teman-teman nah, um, karena antara Indonesia dan Australia itu sangat jauh ya dan kalau misalnya kita juga naik pesawat untuk pulang itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam dan biayanya pun juga uh, lumayan mahal ya untuk tiket um, untuk satu kali jalan ya misalnya Indonesia Australia itu kira-kira 4 juta ya 4, sekitar 4 juta rupiah itu pun juga sudah promo ya promo tiket dan ya memakan waktu sekitar 8 jam jadi kalau misalnya kalian kangen ya atau misalnya ada kabar keluarga sakit itu agak susah gitu loh guys, karena tidak bisa langsung um, jalan ke TKP gitu kan ya, langsung ke rumah itu tidak bisa, karena ya itu harus pesan tiket dulu, dan perjalanannya juga 8 jam ya, segala macam dan biayanya juga cukup mahal. Tapi untungnya karena teknologi sekarang sudah sangat canggih ya, kita bisa kirim pesan melalui WhatsApp, kita bisa video call, itu yang membantu mengobati rasa kerinduan ke keluarga, saudara, dan teman-teman lalu yang kedua adalah kangen makanan nah ini nih hal yang agak susah karena di Australia pastikan um, masakannya masakan Western ya di sini makanannya dan ada di sini pastinya restoran Indonesia tapi tidak banyak apalagi aku tinggal di kota kecil ya tinggal di Ballarat. di sini ada teman aku namanya Mbak Vio dia membuka restoran Indonesia dan di Melbourne itu memang banyak ya kalau di kota-kota besar ya restoran-restoran Indonesia tetapi harganya pun sangat mahal ya dibandingkan dengan harga makanan di Indonesia kalau misalnya kalian mau masak sendiri bisa, tapi bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak pun juga susah ditemukan Karena seperti kayak rempah-rempah itu ya, itu harus dicari di um, toko Asia Dan di sini di Balarat itu tidak besar ya toko Asia-nya, jadi tidak lengkap Aku harus jauh ke Melbourne itu ya sebulan sekali ke sana aku belanja untuk menyetok bahan makanan seperti itu Yang ketiga adalah kita serba mulai dari awal ya Jadi kayak dari... Mulai awal berkarir ya di Australia, seperti kalau misalnya di sini tuh aku lulusan accounting dulu ya di Indonesia, tapi pas saat di sini aku mau melamar akuntansi itu tidak diterima. Kenapa? Karena di sini harus semuanya disetarakan ya. Jadi, kalau misalnya kalian accounting, misalnya kayak aku lulusan account aku harus uh, belajar lagi ya, mengambil um, seperti mengambil kursus ya, atau sekolah lagi seperti itu, karena kan memang kalau itu peraturannya beda terus juga kayak tax ya pajak semuanya kita harus kursus lagi seperti itu yang keempat adalah kita harus belajar kultur karena kultur Indonesia dengan Australia itu berbeda jadi itu kita harus mulai dari lagi dari awal, kita harus belajar kulturnya seperti apa, jadi kita nggak shock ya gitu kan, tidak memalu-malukan gitu ya guys jadi itulah kita harus benar-benar semuanya tuh serba belajar lagi dari awal ya, memulai lagi dari awal, tapi kalau menurut aku um, itu semuanya hal yang menyenangkan lah ya, menambah pengalaman baru karena harus belajar lagi, ya kan, menambah ilmu ya kan, menambah pengalaman so, ya, yeah, kalau menurut aku It's okay ya, karena aku bahagia tinggal di Australia Kalau menurut aku, Australia itu benar-benar pas ya untuk masa depan yang sangat baik Lalu juga untuk membangun rumah tangga, membesarkan anak, semuanya Kalau menurut aku, um, aku percaya hidup di sini akan mempunyai masa depan yang sangat bagus ya Ya, itu dia video kali ini sharing tentang suka dan duka tinggal di Australia Terima kasih sudah menonton, kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa komen dan aku pasti akan menjawab pertanyaan kalian. So I'll see you on my next video, bye!